Untung bersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Sagitarius di bulan November. Selanjutnya kartu keuangan seorang Sagitarius di bulan November tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Sagitarius di bulan November. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Sagitarius di bulan November tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Sagitarius di bulan November tahun 2020. Pertama kategori support energi kesehatan, selanjutnya kategori support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi kepada karim dan pekerjaan, selanjutnya support energi kepada hubungan asmara Sagitarius di bulan November tahun 2020.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 Secara umum, Menkes Opsi itu diartikan semakin terbebani di dalam pikiran sehingga membuatnya semakin terburuk, dan di sini tidak jarang ia akan terbangun di malam hari atas beban pikiran yang ia miliki, dan akan susah tidur di malam hari. Dan apabila sudah terbangun, ia akan susah tidur untuk mendapatkan istirahat yang lebih bagus, yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Jadi, di sini menggambarkan kesehatan seorang Sakitarius di bulan November tahun... 2020 kesehatannya sedang menurun di mana seorang sagitarius sedang mendapatkan beban pikiran, beban masalah, beban hidup yang ia alami di bulan November tahun 2020 yang berdampak negatif dan di mana seorang sagitarius akan merasa semakin terpuruk dan di sini istirahatnya akan tidak sesuai dengan yang ia butuhkan sehari-hari dan di sini juga menggambarkan seorang sagitarius akan susah tidur malam dan apabila sudah tertidur dan terbangun kembali ia akan susah untuk melanjutkan tidurnya di malam hari yang berdampak negatif kepada kesehatannya dikarenakan beban pikiran yang ia alami di bulan November tahun 2020 dan untuk support energinya adalah page of pentacle. Secara umumnya page of pentacle itu diartikan seorang anak. Jadi di sini dua prediksi menggambarkan beban pikiran yang dialami oleh seorang Sagittarius di bulan November adalah beban pikiran terhadap seorang anak yang merupakan anak Sagittarius sendiri dan prediksi yang kedua adalah seorang Sagittarius mendapatkan doa dan dukungan serta motivasi dari seorang anak Sagittarius dimana tujuannya adalah agar Sagittarius semakin dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan November tahun 2020 dan untuk kartu kesimpulannya adalah Destar. secara umum, destar itu diartikan impian, harapan, dan cita-cita, serta suatu tujuan hidup yang ia impikan dan yang ia rencanakan. Jadi, jika kartu destar kita gabungkan dengan kesehatan seorang Sagittarius, di sini menggambarkan seorang Sagittarius mendapatkan beban pikiran sehingga menatap negatif kepada kesehatannya, di mana beban pikiran tersebut adalah impian dan harapan serta cita-cita yang ia harapkan untuk mendapatkan masa depan seorang anak yang merupakan anak Sagittarius sendiri dan untuk kartu keuangan seorang Sagittarius di bulan November adalah six of pentacle ataupun enam koin secara umum six of pentacle itu diartikan kondisi berkecukupan dan bisa berbagi kepada orang lain yang meminta bantuan kepada dirinya di dalam kategori keuangan materi dan tenaga dan disini juga bisa dikategorikan seorang Sagittarius mendapatkan peningkatan keuangan di bulan November tahun 2020 Atas usaha yang ia geluti dan atas kefokusan serta kedisiplinan di dalam bekerja Dan untuk keuangan seorang di sini menggambarkan keuangannya mengalami peningkatan di bulan November di mana hasilnya ia dapatkan Dikarenakan seorang Sagittarius bekerja keras dan beker tanggung jawab serta disiplin yang membuahkan hasil yang maksimal dan mendapatkan keuangan yang meningkat di bulan November tahun 2020 dan di sini juga menggambarkan seorang Sagittarius merupakan sosok seseorang yang suka membantu orang lain di dalam kategori keuangan ataupun materi yang dimana seorang Sagittarius tidak akan pandang pilih ataupun tidak akan pandang bulu untuk membantu seseorang tersebut asalkan orang tersebut meminta bantuan kepada seorang Sagittarius ia akan membantu di dalam segi keuangan materi dan tenaga dan untuk support energinya adalah King of One Secara umumnya King of One itu diartikan Seseorang yang lebih tua dari seorang Sagitarius, Seseorang yang lebih dewasa ataupun yang lebih matang pikirannya Jadi disini menggambarkan keuangan seorang Sagitarius meningkat di bulan November Dimana seorang Sagitarius bisa membantu orang lain Dan di sini kemungkinan yang akan dibantu oleh seorang Sagitarius adalah Seseorang yang lebih tua yang membutuhkan bantuan Materi, tenaga serta keuangan dari Sagitarius sendiri. Dan jika kartu desta kita gabungkan dengan keuangan Sagitarius di sini menggambarkan impian dan harapan seorang Sagitarius di dalam mencapai peningkatan keuangan yaitu dengan cara membantu ataupun bersedekah kepada orang lain. Dan di sini orang lain tersebut akan mendoakan seorang Sagitarius agar mendapatkan keuangan yang lebih meningkat, rezeki yang meningkat dan kehidupan yang lebih meningkat di bulan November tahun 2020. Dan untuk kartu kan pekerjaan seorang Sagitarius adalah two of one ataupun dua tongkat. Secara umum two of one itu diartikan dua tindakan, satu lakukan dan satu tinggalkan. Dan di sini bisa juga dikategorikan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana pekerjaan itu berdampak positif kepada keuangan dan kehidupan Sagitarius di bulan November tahun 2020. Dan di sini menggambarkan seorang Sagitarius mendapatkan dua prediksi di dalam kategori inkar dan pekerjaan yaitu yang pertama adalah mendapatkan pilihan di mana seorang Sagittarius harus memilih satu pekerjaan yang sangat berarti yang dimana hasilnya akan maksimal dan menunjang keuangan seorang Sagittarius lebih meningkat dan lebih bagus lagi di bulan November tahun 2020 dan prediksi yang kedua adalah seorang Sagittarius mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini hasilnya sangat besar dan hasilnya sangat maksimal untuk meningkatkan serta menunjang keuangan, kehidupan, dan menunjangkan pekerjaan seorang Sagittarius di bulan November tahun 2020 akan semakin meningkat lagi dan semakin meningkat lagi. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of Cup Secara umum, Kenaik of Cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi di sini menggambarkan seorang Sagitarius mendapatkan dua tawaran pekerjaan di bulan November yang hasilnya sangat maksimal dan menunjang keuangan kehidupan serta menunjangkan pekerjaan Sagitarius di bulan November tahun 2020. Dan prediksi yang kedua adalah memilih satu pekerjaan yang sangat berarti dan yang lebih berharga di bulan November yang dimana di sini seorang sahabat ataupun rekan Sagitarius akan mendukung dan memotivasi seorang Sagitarius di dalam karir dan memperjuangkan pekerjaan di bulan November tahun 2020 dan jika kartu destar kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Sagittarius di sini menggambarkan impian dan harapan seorang Sagittarius untuk menggapai kesuksesan menggapai karir yang meningkat keuangan serta kehidupan yang meningkat di bulan November akan ia dapatkan di bulan November dimana seorang Sagittarius mendapatkan dua tawaran pekerjaan dan seorang Sagittarius memilih satu pekerjaan yang sangat berarti di dalam kehidupannya yang dimana seorang sahabat keluarga akan mendukung Sagittarius di dalam kategori pekerjaan, yang tujuannya adalah meningkatkan kehidupan, dan untuk kartu hubungan yang adalah nine of Cup ataupun 9 Piala. Secara umum, nine of Cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hubungan yang harmonis dengan menerima kekurangan pasangan di bulan November tahun 2020. Jadi, di sini menggambarkan. Untuk hubungan asmara seorang Sagittarius di bulan November, ia akan mendapatkan hubungan asmara yang bahagia, yang harmonis, yang saling pengertian, yang dimana seorang Sagittarius akan menerima kekurangan dari pasangan dan mencintai kekurangan pasangan, sehingga di sini seorang pasangan akan membalas demikian juga, dan di sini juga akan tercipta hubungan yang harmonis, hubungan yang lebih bagus, dan hubungan yang lebih meningkat di bulan November tahun 2020, dan dirasakan oleh seorang Sagittarius bersama seorang pasangan. Dan untuk support energinya adalah page of sword. Secara umum page of sword itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang Sagittarius mendapatkan hubungan yang harmonis di bulan November, di mana mendapatkan kategori pengertian dan mencintai kekurangan pasangan, yang dimana seorang anak akan mendoakan hubungan lebih harmonis dan lebih bahagia di bulan November antara Sagittarius bersama seorang pasangan dan jika kartu restart kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang sagittarius di sini menggambarkan seorang sagittarius bersama seorang pasangan sama-sama mencintai dan menerima kekurangan sehingga mendapatkan hubungan yang harmonis dan yang lebih bahagia dan di sini seorang anak memimpikan dan mengharapkan hubungan itu akan lebih bahagia dan lebih harmonis ke depannya dan hubungan itu akan berlangsung lama dan untuk angka keberuntungan seorang sagittarius di bulan November adalah di angka 10